Masmur 113 Tuhan meninggikan orang rendah Masmur 113 Haleluya Pujilah hai hamba-hamba Tuhan Pujilah nama Tuhan Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari Terpujilah nama Tuhan Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa Kemuliaannya mengatasi langit Siapakah seperti Tuhan, Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah, sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita, haleluya.